Upakan. kata manis yang pernah kudengar bekas dalam kau masihkah ingat lagi? Asa kita tuh tetap bersama sedih karena ternyata kau harus pergi. Oh, oh, oh. Aku iri, kau setia menunggu, dan ku tahu, kau selalu di sana untukku.